Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Geger ketua kelompok anti-islam Australia Sherman Burgess resmi jadi mu'alaf Heboh aktivis anti-islam paling terkenal di Australia bernama Sherman Burgess memutuskan jadi mu'alaf Hal itu sangat mengejutkan, lantaran sebelumnya ia sangat membenci Islam Akibat dari doktrin dan propaganda yang didengar selama ini Dilansir laman Krikeh Sherman Burgess terkenal karena perannya dalam protes anti-Islam pada 2015 yang berpusat pada pembangunan masjid di Bendigo. Pria tersebut berperan penting dalam mengorganisasi dan menghasut puluhan ribu pengikutnya. Namun hal mengejutkan terjadi setelah setengah dekade halaman media sosial milik Burgess berubah. Ia mengunggah bendera Palestina beserta tulisan dua kalimat syahadat, serta dirinya juga terang-terangan resmi memeluk Islam. Sebelumnya Burges dikenal sangat anti-Islam. Ia bahkan dulu kerap mengajak orang-orang untuk menyerang Muslim. Keputusan Burges untuk jadi mualaf diawali saat dirinya mulai kehilangan arah. Beberapa kenalannya menyarankan untuk datang ke rumah ibadah, berkonsultasi dengan pemuka agama. Akan tetapi malah sebaliknya, Burges merasa tidak dilayani dan semua sibuk dengan urusan masing-masing hingga akhirnya ia mulai mencari tentang ketenangan hidup yang sebenarnya. Burgess melihat komunitas muslim di negaranya sangatlah baik. Saat saudaranya sedang mendapatkan kesulitan, mereka turun membantu. Hal itu menjadi pemandangan yang luar biasa baginya. Jadi jika Anda dalam keadaan putus asa atau sesuatu sedang terjadi, dan Anda membutuhkan kehadiran saudara Anda untuk berjaga-jaga, Misalnya mendapatkan ancaman, mereka muslim akan datang melindungi Anda, ungkap Burgess seperti dikutip dari kanal YouTube Ayatuna Ambassador. Sejak menjadi mualaf, perubahan yang sangat besar terjadi kepadanya. Burgess merasa lebih nyaman dengan lingkungan barunya serta terasa sangat dicintai dan dilindungi oleh sesama muslim. Aku bahkan kehabisan kata-kata untuk mengucapkan terima kasih. Kalian muslim adalah orang-orang yang sangat baik, pungkas Sherman Burgess. Itulah tadi kisah mu'alaf Sherman Burgess. Semoga dapat menambah ilmu serta iman kita. Amin. Allahualam bisawaf. Assalamualaikum.